GBPUS di bearish, cari sinyal valid. Secara umum, bias harian pergerakan GBPUS terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound ke sekitar area resistan. Jika pergerakan GBPUS di bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,38394 sampai 1,38520 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga gbp GBPUS dikembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1.37858 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 0.69853 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.38725. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212